Cik cik cik cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin. Hari ini kita akan review game Get of Olympus ya slur Kita bawa modal 100.000 saja kita coba pola yang kemarin ya Lur. Pola yang masih sama, semoga kita dikasih JP JP yang sama juga. Kita langsung gasken aja. Kita main di 1.200. <tuh> Double chance. bos aktif dulu ya kita coba 10 kali manual dulu. Oh ya yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8.000 bosku itu situs tersolid center juga dunia air di sini wd berapapun pasti dibayar lunas pastinya seluruh dan cuma di sini slur rtp gamenya left nggak kayak tempat lain cuma tempelan doang kalau di sini left slur rtp gamenya jadi sebelum bermain selalu cek rtp gamenya dan kalau ingin bermain langsung gaskan aja ke rtp 8000 karena di rtp 8000 ribu slur rtp-nya left enggak kayak yang lain cuma tempelan-tempelan doang di sini left jadi refresh Per detik per menit naik turun sesuai dengan red gamenya dong pastinya gaskan loh seluruh dan untuk linknya saya taruh di pin komen ya seluruh. Jika kalian ingin mencoba bermain bermain mantap mantap bantai bantai Olympus di sini boleh langsung gaskan aja untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku. Boleh langsung gaskan saja jangan ragu jambin bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya kita coba quick ya seluruh next tadi ke. 2400 kita coba quick 20 kali dulu ayo kasih yang manis-manis kasih jp-jp mantap kayak kemarin lumayan-lumayan dari kemarin udah dua hari kita dikasih naik lah lumayan lah 800 ribu udah cuan-cuan profit-profit banyak gitu maksudnya Tiga hari berturut-turut dengan pola yang sama dengan betting yang sama awal 1200 terus naik ke 2400 cuma ini kita coba double jangka aktif ya kalau kemarin kan double yang terus kita coba enggak. Kita mau berburu free spin, free spin mantap. Dengan dengan modal-modal receh ya, masuk. Biar kalian lebih senang lagi mumpulin biru. aduh, birunya jadi gel. Biru jadi kuning eh, mengganggu semua anjir. Nih, hmm, kuning. Kuningnya jadi mantap intinya boleh kalian semua jangan risau jangan galau main Olympus cuma di RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 RTP gamenya live ya yes, seluruh oh ya yang tadi pertanyaan kita main di mana eh, kita main di RTP berapa RTP gamenya tadi di 88% semoga kita dapat JP jepeman aduh aduh mah kota nggak jadi kena dong anjir coba kalau mah kota kena sih yo kau tau lumayan lumayan lumayan sih cuma nggak ada kumpul-kumpul petir sih pastinya tadi atas kuning apa dong? Nah, scatter. Ayus, kita coba cel-cel -co -co -co -co dulu. RTP-nya di dalam free spin atau di luar free spin-nya, seluruh, kita saksikan bersama. Semoga aja sih di dalam free spin, cuma free spin-nya nyarinya enak gitu loh. Gak usah dibui-bui, kita udah profit gitu kan? Noh, langsung auto kabur, auto sikat karena kita bermain Olympus kita, pemain modal receh kita, pemain modal receh kita pemain pintar kita pemain pencari profit selalu utamakan widi selalu tamang profit ya uh, ini nih si fix turun Aduh nggak mau petir hmm. nggak konek kali 5 doang sih nggak masalah ya yeah, sekitar utama ya seluruh semoga ada isi us kasih paham kasih kasih yang nikmat-nikmat boleh Hai dah kali ini 3 belum konek hijau konek kuning boleh nusul atau gelasnya turun gelas turun atas kuning ngasih petir lagi sayang kuning kurang satu ya yes, seluruh nggak masalah nggak masalah ayo us. masih sisa banyak Kristen us kasih yang manis kasih yang galak-galak kuning konekin dong pales minggulah satu uh, jadi dong Ungu turun boleh enak nih gelungu turun aduh ah, sayang kurang satu weh yes. 6-9 Jesus turun. ayo dor dor enggak mau juga. nggak mau juga kah? nggak hmm, mau anjir. Ter. Ijonya konekin boleh. Merahnya. Gelasnya dong gelasnya anjir. Cocoknya mantap nih. Mahkota turun, nggak mau mahkota turun dong. Tambel udah 11 lumayan betul. empat 14, tinggal nunggu pecahan-pecahan mantap nih. Kalau kita dapat pecahan-pecahan mantap, profit-profit dapat auto kabur saja. Aduh, duh, duh kuning enggak mau juga Aduh nggak mau connect lagi nggak mau connect lagi anjir aduh si sana host terakhir nih duduk-duduk mahkota konek ke atas mahkota kasih pikir hmm? kali 15 lumayan tuh 24 kali 29 600-an dong auto JP nih duduk-duduk-duduk apakah feeling kita tepat Lur kita dikasih naik-naik kayak kemarin lagi uh, udah tiga kali percobaan dan hasilnya memuaskan buat kalian semua jangan risau jangan galau mainnya cuma di RTP 8000 karena kita coba-coba tiga coba kali dan polanya berhasil WD yang sama di 800000 ribuan lumayan cuan juga ya seluruh ya mantap nih 850-900an lah ya biasa ya seluruh sebagai pemain yang agak-agak mikir-mikir mumpung ada kesempatan WD kalau turun di atas di bawah 850 kita langsung auto kabur saja syukur dikasih naik ke sejuta Reis loh. Ya. selalu ingat patokan-patokannya ya kalau turun di bawah 850 kita kabur kalau naik sejuta kita gaskan lagi kuning jadiin biru boleh merah merah nanggung semua anjir hmm. aduh kurang satu itu skater kita coba manual 10 kali ya seluruh ya ayo kasih yang mantap-mantap kasih yang hebat-hebat kasih yang profit profit manis dong seluruh dan pastinya kita hanya bermain di DRCP 8000 sih itu terkacau tersolid santru jaga dunia akhirat ya seluruh dan buat kalian semua teman-teman semua yang menonton jangan lupa bantu like comment subscribe nya biar saya lebih senang bikin videonya dan buat kalian semua kalau ada info-info pola-pola mantap bisa langsung share bisa langsung bagi aja di komen nanti biar saya coba pola-polanya dong cobain dong bawa, bawa modal segini pakai pola ini nih saya DP kita pasti bakal coba pokoknya buat teman-teman semua sesuai request saya pasti coba semua pola-pola gacor dari kalian karena buat pembuktian aja ternyata polanya worth it yuk seluruh ayo us, kasih yang mana kasih yang mantap-mantap us kita coba 20 ya kalau nggak ada tanda-tanda kita langsung apa saja merah biru aduh nggak mau konek juga dong uh, hijaunya boleh Dor, dong, ngasih petir enak nih mau delapan ribu mau petir, aduh aduh aduh aduh aduh, aduh. dong, kamu boleh nusul atau kuning, sayang tanggung semua anjir anjirannya, anjir. aduh, aduh, aduh, aduh aduh ya, selalu selalu saya ingatkan ya, selalu sebelum bermain selalu cekertape gamenya dan RTP game yang live cuma di RTP 8000 ribu bosku jadi langsung sikat sikat saja langsung gas gaskan anjir langsung gasak gasak aja di situs ini. Karena di situs ini sudah tiga kali percobaan dengan pola yang sama, kita dapat JP sama juga. Masa buat teman-teman kalian, buat saudara-saudara kalian suruh cobain. Pola-pola gacor -pola ini, nih. saya JPA akan kembali ke kalian semua yes, ya. Aduh, oh ya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya. Bye-bye, seluruh. Kaskan.